Misi Crew-6 bersiap untuk meluncur keluar angkasa dengan bantuan roket Falcon 9 SpaceX, pesawat ruang angkasa Dragon. Endeavor perusahaan akan lepas landas dari Kennedy Space Center NASA di Florida. Misi Science Crew-6 NASA SpaceX mencakup penelitian mutakhir yang bertujuan menjaga keamanan astronot dan pesawat ruang angkasa selama eksplorasi ruang angkasa dan studi yang dapat mengajarkan perawatan medis yang lebih baik bagi manusia di bumi. Pesawat ruang angkasa itu akan membawa empat astronot, termasuk Stephen Bowen dari NASA dan Warren Woody Hoburg, serta Sultan Al Neyadi dari Uni Emirat Arab dan kosmonot Rusia Andrei. Mereka menuju ke Stasiun Luar Angkasa Internasional untuk tinggal hingga 6 bulan, di mana mereka akan melakukan berbagai proyek penelitian untuk membantu mempersiapkan eksplorasi manusia di luar orbit rendah bumi dan memberi manfaat bagi kehidupan di bumi. Di Stasiun Luar Angkasa Internasional, mereka akan bergabung dengan 7 awak ekspedisi 69 dan astronot kru 5 yang akan berangkat tak lama lagi setelah kedatangan kru 6. Ini menandai ketujuh kalinya SpaceX menerbangkan menerbakan astronot di atas pesawat ruang angkasa naga sebagai bagian dari program kru komersial NASA dan total penerbangan berawak kesembilan perusahaan. Awak akan berlabuh di stasiun luar angkasa pada hari Selasa 28 Februari setelah perjalanan 25 jam mereka, hanya beberapa hari setelah kapsul pengganti untuk pesawat ruang angkasa Soyuz Rusia yang bocor berlabuh di stasiun.